Assalamualaikum Yuk jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Tunjuk tangan deh, saya bu guru, Maju deh ke depan, gaya banget kamu, Ra. Iya dong, eh, terus terus gimana? terus, Rara tuh. Eh. Wah, uang wah rezeki. Sini, ciri coba Lihat Asik. aku gak perlu beli tunggu Iya, itu tuh, Huh? siapa tahu uang ini ada yang punya ada yang punya kalau ditaruh sini berarti yang punya nggak mau kali kak kayaknya dibuang ngarang mana ada orang buang uang sih Ra mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh kita tunggu sampai ada yang nyariin hmm. ya udah deh kita tunggu mana hmm, ya Hmm kan rusak kita kandang nungguin lama nih hmm. terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya eh kita beli minum dingin aja yuk, yuk, yuk. wah dengar nggak bang cendol nggak tahu, hmm. Rara nggak dosa kok. Kalau Rara dosa, karena saya juga ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum es channelnya Rara. Ayo. Ih, dosa kan cuma minta sedikit, jadi nggak dosa lah. Emangnya kamu. Ih, enak aja. Hmm. Karena saya juga dosa. Tadi uang kembalian channelnya mana? Enggak lah, enak aja.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 Ini kan tadi Rara jajan cendol, biarnya pakai uang. Tapi kan Nusa juga minum cendolnya kan. Hah? Terus sisa uangnya diambilkan Musa buat sedekah pakai uang. Mm -mm. Uang? Hmm? Pakai uang, uang apa? Kok diam? Uma, Musa jadi takut dosa. Musa sedekah pakai uang yang dapat nemu di jalan. Uang nemu di jalan? Iya uma Iya uma Tadi pas pulang sekolah Rara nemuin uang, terus Kamsa bilang kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena nggak ada yang nyari, hmm. jadi dipakai jajan. Sama sisanya nusa masukin kotak amal. bisa jadi kepikiran. Kira-kira dosa nggak umah?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 maafin Rara ya Allah. Mm -mm. Kalau nanti nemu uang lagi, hmm? Rara jajanin temen teman aja. Ya oh? dapat pahala. Waduh, <laughs> sama aja kali. Buat jajan juga. <laughs> Ini sama saja, Rara. Rara, <laughs> Rara. Wah, ada uang. Hmm. Oh iya. Sedekahin aja deh. <tuh> eh, Rara, hmm? kamu tadi lihat uang kanusa nggak Kayaknya <tuh> tadi jatuh dekat sini deh. Uh. Hampir saya jatuh. Uh, susia berangkat toh. Hah? Waduh. Tuang ngale. Aduh, mamai barang pecah semua, astaga naga. Ya ampun. Ra, hmm. ayo bantuin, Ra. Ayo, Kansa. usah bantuin Ayokan ya, Kak. Bantu ya, Kak. Nah, hmm. yang itu tuh, satu lagi. Yang ini ya, Kak. Jatira. Iya, iya. Terima kasih ya, adik Alhamdulillah eh, Hebat sekali adik-adik ini <tuk> Iya kak Sama-sama <tuk> Kita juga seneng kok bisa bantu Semoga gak apa-apa ya kak hmm, Puji Tuhan adik dek -dek ada yang pecah? Oh ya dek, adik. Karena adik-adik sebantu kakak Ini tolong terima ya <tuk> Untuk jajan Wah kebetulan lagi panas kak <tuk> <tuk> <tuk> Eh Iya ngasah kak Lagi batuk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 Ya ampun, Mei, Terus, kamu sama anak-anak, gimana oh, kondisinya? Apa tuh, Kak? Oh, hmm. Kamu yang sabar ya, Mei, Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling -Ling dan Alo, ya. Heeh. Uh iya. -uh. Yeah. Ini. Uh, ini juga. Kok semua? Apalagi ya? Hmm. Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin, mau dijual ya? Hah? Orang huh? Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimee. Hmm. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan Ra.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 Sisa buku tulis sama pensil yang diberikan umum bulan lalu, mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. -ling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah, Uma bangga sekali sama Kita kalian. Kita juga bangga punya Uma. <tuh> <tuh> <tuh> Rara bantu ya Eh, yang Ra, kamu yang itu aja tuh Ini Eh, mau ini